Oh iya, kenapa sih di tangan kau harus pakai sabun? Jadi gini, air itu sebenarnya nggak bisa menghidup kuman Karena kuman itu hanya tahan dengan air Jadi seperti ini cerita ya Haa akhirnya kita akan bertahan hidup di tempat ini Ayo teman-teman, kita berkembang biak di sini dan membuat koloni di tempat ini Tidak secepat itu, Ferbuzu Siapa kau? Aku adalah air. Aku akan membuat kau pergi dari sini. Haha. <laughs> Coba saja. K.O. Lalu bedanya cuci tangan asal-asalan sama yang mengikuti 6 langkah itu apa? begini kalau misalnya kamu cuci tangan asal-asalan dan gak mengikuti 6 langkah itu tadi terutama sabun asal cuci tangan sabun dengan asal-asalan ya dia hanya me, kena bagian punggung dan telapak dan kuman ibu mati tapi jika di sela-sela jari ujung jari dan ibu jari Mere mereka tidak kena sabun dan mereka tidak bakalan mati hmm. Bosan oh, Hei kuman Aku datang lagi Hmm Kau ingin membahas Dendam ya Benar Tapi aku mau bawa temu. Kenalkan dia Dia adalah Sabun Konikya Seberapa kuat kau bisa mengalahkanku Aku masih. NANI?! OMAE WA MOU SHINDE IRU K.O. Perjalanan kita sudah selesai Mata nuwon atas bantuannya Arigatou gozaimasu da Tuh Mereka tidak mengalahkan kita Ya? Ini kita selamat dan kita bisa melanjutkan berkembang biak kita. Selanjutnya, jika kamu mengikuti enam langkah cuci tangan, tangan di seluruh bagian akan mengenai sabun dan membunuh semua kuman. Dan air pun membawa kuman yang mati itu bersamaan dengan air mengalir. Begitu. Mari lakukan enam langkah cuci tangan agar memenuhi perilaku hidup bersih dan sehat. New normal, new normal, new life